kita lanjut lagi ini adalah part sebelumnya yaitu borong makanan khas Indonesia tepatnya di depan gedung KDI nah di sini semuanya lengkap ya ada gorengan ada makanan ada aneka kerupuk pokoknya harganya juga sangat terjangkau sama dengan di toko Indonesia di sini juga tersedia minuman ada baju pokoknya lengkap banget kalian yang datang ke sini jangan lupa mampir ya Nah teman-teman semuanya Sebelum kita memasuki gedung KDI Kita harus mengisi Formulir dahulu ya Dikarenakan kita semua serahkan ke pihak agent Jadi kita di sini Disuruh hanya untuk Menulis nama dan Tanda tangan saja Selebihnya kita sudah ada yang mewakilkan untuk mengisi uh, Formulir ya disitu kan tempat ada nama Tanggal lahir semuanya Udah ada yang bagiannya masing-masing Dan di sini juga tertera berapa Kita harus membayar Jadi sesuai dengan daerah masing-masing ya guys Nggak berpatokan semuanya sama Apalagi kalau yang daerahnya jauh lumayan Harganya bisa Bukan harganya ya ini administrasinya Administrasinya ada yang sampai 5 sampai 6 ribu Kurang lebih seperti itu karena jadwalnya masih lama jadi kita masih bisa untuk memanfaatkan mengabadikan momen ya dikarenakan mungkin masih satu zaman. Kita harus sabar nunggu karena setiap hari lumayan ya bisa sampai 200-300 orang mungkin Karena saya juga nggak tahu kalau sampai sore e, berapa banyak yang datang untuk perpanjang paspor Atau mungkin e, ada persyaratan atau aktivitas lainnya saya kurang paham Karena ini pertama kalinya saya juga perpanjang paspor 5 tahun sekali ya guys Nah kita mau kemana dulu? Ikuti terus jangan lupa subscribe, like, comment and share Terima kasih Kita mau ketemu Cirebon. Ada yang Cirebon Gebang, ada Ciwaringin dan ada dari Sekali, Oh headset pun jadi ya dia. Tetap, tetap tetap bikin konten yang yeah, harus pundi-pundi aman pundi-pundi <laughs> aman yeah, pundi yeah. pundi tetap Bertahan. di bulan Ramadan jadi yeah, yeah. jangan dicas ya semoga ya. puasanya <laughs> lancar rih bunyi amin ya Allah amin. <laughs> Dari jam 9 pagi Karena nanti ya 2 sore Ini mau mau ya kita menunggu Terasa Tetap dilancarkan ya Suasanya sampai masuk nanti Karena lumayan ya Suasanya tuh gak panas nggak hmm, hujan Jadi adem gitu. <laughs> Bagus banget ya Kalian bisa lihat, kalian bisa lihat Disini tuh bagus santai gitu kan, walaupun nggak harus ini ya gak harus, apa, gak dimulaiin juga kita bisa bersantai di sini ini termasuknya bergejar gedung-gedung tinggi menulis banget di belakang aku ini cakep banget ya kalau dibikin background <tuh> Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosialnya. Kan, ya aku udah coba ganti dengan <laughs> kayak gini. Sebenarnya aku biasanya, aku lebih suka pakai gamis atau rok panjang. Gak tau sih tadi, karena pernah kali juga sih, ini udah banyak informasi. Gak apa-apa boleh pakai gamis, pakai kerudung. Haha, sini. <laughs> pakai gamis, pakai kerudung atau apa? itu sebenarnya boleh. Yang penting, eh, gak tau sih ada yang bilang pakai kaos juga boleh. Gak harus berkerah udah yang bilang jangan pakai warna putih ya baju sama lubernya itu jangan warna putih ya dan mas seperti itu oke okay. atas tepatnya di lantai dua Pilo. ya, mau hmm? oh, <laughs> Iya <Tung, damung, patah. tuk> pagi loh guys kalau untuk interviewnya itu sangat sebentar sekali aku dikarenakan yang antri panjang panjang sekali ya, jadi kita harus sabar alhamdulillah nah sekarang kita mau pulang tapi mau ambil pesanan kita dulu ya makan makan Yuh, jangan lupa nih Masih pada mampir ya Kalau yang pas koran pada mampir sini lengkap banget loh itu jang, jang, jang, jang.